Mereka pun tidak akan mungkin menyampaikan itu kepada orang-orang Karena itu adalah rahasia Mereka sadar Mereka tidak mungkin menyampaikan itu kepada orang lain Karena itu adalah rahasia Rahasia itu tidak boleh dibongkar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 Mengapa beliau belum juga dimunculkan secara fisik? Sementara tanda-tanda kemunculannya seperti bencana, musibah, kekacauan, peperangan itu sebagai tanda-tanda kemunculannya itu sudah muncul. Kenapa beliau juga belum muncul? Nah, ini yang kita bahas. Kalau menurut imajinasi saya atau menurut pemikiran saya, satroki ninggit itu manusia biasa. Dia manusia biasa Iya Adalah manusia biasa Namun Beliau memiliki sifat-sifat Yang Kalau dipikir dengan akal sehat Tidak mungkinlah seseorang itu dicaci, dihina, atau direndahkan. Ia akan menerima begitu saja dengan, dengan lapang dada. Tidak mungkinlah kalau menurut akal sehat. Yang namanya manusia, pasti kesabaran itu ada batasnya. Satu piningit ini, makanya dia dipilih sebagai orang pilihan. Ia memiliki sifat yang luar biasa, seperti yang saya katakan tadi: orangnya sabar, dihina, dicaci, difitnah. direndahkan beliau tidak pernah marah itulah kelebihan beliau maka beliau itu dipilih sebagai yang terpilih inilah kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain Kan kalau secara logika yang sehat kan tidak mungkin seseorang yang dihina, dicaci, difitnah tidak membelah diri dengan melakukan tindakan seperti melawan atau menyerang balik. Kan tidak mungkin kalau manusia biasa secara akal sehat. Namun beliau ini adalah manusia yang betul-betul dipilih sebagai manusia yang disembunyikan. Karena beliau memiliki sifat yang tidak sama dengan manusia lain. Ya, seperti yang saya katakan. Beliau dihina, dicaci, dibenci, difitnah. Itu beliau tidak marah kepada mereka yang menghina beliau. Apa dasarnya beliau sehingga beliau tidak membalas sikap mereka yang menghina beliau, menyakiti beliau. Karena beliau itu manusia yang sudah mencapai tingkatan yang disebut Manunggaling Kaula Gusti Atau beliau sudah menyatu dengan alam semesta. Beliau sudah sampai di level itu. Bukan sekedar ucapan. Beliau betul-betul sudah meyakini sampai ke dalam hati beliau yang paling dalam tentang penyatuan diri antara manusia dengan alam semesta atau antara manusia dengan Tuhannya. Sehingga beliau, bila beliau marah kepada orang-orang yang menghina beliau, kan sama halnya juga beliau menghina Tuhannya. Makanya, beliau tidak marah kepada orang-orang yang menghina beliau, mencaci maki beliau, memfitnah beliau. Karena apa yang mereka lakukan kepada dirinya atau terhadap dirinya itu satu peningit tahu siapa yang menggerakkan mereka. Kehendak mereka sehingga mereka melakukan itu kepada dirinya atas izin siapa. Pasti ada yang mengizinkan mereka sebagai yang berkehendak atas perilaku mereka kepada dirinya nah ini kan hanya satu peningit yang mengetahui tentang apa yang dia alami dari orang-orang yang menghina beliau kita manusia biasa tidak bisa masuk ke level ini karena kita masih dikuasai oleh hawa nafsu kita masih dikuasai oleh sifat ego. Ingin menang sendiri, membenarkan diri, menyalahkan orang lain, itu yang terjadi pada diri kita. Merasa diri benar, yang lain salah, kita yang benar. Hanya kita yang benar, semua itu kebenaran hanya kita yang miliki. Yang lain itu dianggap salah itu. Itulah kekurangan manusia seperti kita yang disebut sebagai manusia biasa. Namun, bagi beliau tidak seperti itu pemahamannya. Beliau betul-betul sudah betul-betul mencapai tingkatan yang di dalam istilah makrifat atau di dalam istilah tasawuf. Beliau sudah masuk ke tingkatan Atau sudah mencapai tingkatan fana Boleh diri Atau penyatuan diri Dengan siapa dia menyatukan dirinya? Ya dengan dirinya sendiri Yang betul-betul diri Yang dikatakan diri yang sejati Di situ maksudnya beliau itu sudah menyatu dengan Alam semesta Alam semesta kan ada dalam diri beliau sebagai alam mikro. Sedangkan alam semesta ini yang dikatakan alam makro. Maka dari itu Satropi piningit belum bisa nampak atau belum diperlihatkan secara fisik. Kapan baru beliau diperlihatkan secara fisik? Ya, itu rahasia Allah. Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai pemilik rahasia. Sebagai pemilik alam semesta. Atau penguasa alam semesta. Semua itu adalah wilayah dan kekuasaannya Tuhan. Seperti itu. Sehingga, Satria ini masih menjadi rahasia Tuhan. Beliau belum ditahu pasti di mana dirinya berada saat ini. Namun, bagi orang-orang yang sudah tercerahkan, mereka tahu Satria Pinengit sekarang ini berada di mana. Nah,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 Orang yang membongkar rahasia pasti ada pertanggung jawabannya. Orang yang membongkar rahasia itu pasti dimintain pertanggung jawabannya. Apalagi rahasia ini adalah rahasia Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak mungkin orang-orang yang sudah mengetahui lalu mereka menyampaikan kepada orang-orang yang belum sanggup yang belum mampu untuk bisa menerima informasi seperti itu. Dalam hati informasi tentang di mana saat ini satu peninggit berada. Tidak akan mungkin itu mereka sampaikan bagi mereka yang sudah mengetahui. Siapa-siapa yang sudah bisa mengetahui keberadaan satu peninggit saat ini. Ya pastilah orang-orang yang sudah mencapai level tingkat Orang-orang yang sudah mencapai tingkat ma'rifat Yaitu orang-orang yang sudah memahami Yang sudah mencapai level-level yang tidak bisa dicapai oleh orang-orang awam Nah, seperti itu Kalau menurut pendapat saya Menurut imajinasi saya Jadi Satrio Ningit seperti itu, beliau sampai hari ini atau sampai saat ini, beliau belum muncul secara fisik. Karena seperti yang saya katakan tadi, beliau masih dipersiapkan. Siapa yang mempersiapkan beliau? Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa. Sebagai pemilik alam semesta. Yang maha sempurna, yang maha perkasa. Yang maha perkasa, yang maha sempurna itu hanya Allah. Yang memiliki sifat-sifat itu. Bukan manusia. Sedangkan manusia adalah ciptaannya. Yang menjalankan. Apa yang ia perintahkan. Seperti itu. Kalau menurut pendapat saya. Menurut pemikiran saya. Jadi Satropi Ningin. Kalau menurut saya. Bila sudah tiba saatnya. Tuhan. Allah Tuhan yang maha kuasa. Sudah berkehendak. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan yang maha kuasa. Semua itu bisa terjadi. Demikian yang saya sampaikan. Bila bermanfaat.